Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Almera Parabola? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan dimurahkan rezeki oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi di channel ini di Almera Parabola. Sahabat Almera Parabola untuk dapat menyaksikan Tandingan 16 besar Piala Eropa yang kemungkinan akan bergulir di hari Sabtu besok tepatnya di pukul 11 malam nanti Informasi yang akan diberikan adalah agar dapat menyaksikan pertandingan tersebut melalui layar televisi salah satunya sahabat bisa akses satelit Laosat kauben satelit Laosat kauben ini mengorbit di 128 derajat bujur timur BIMnya sahabat bisa lihat di dalam video sebagian besar BIMnya adalah di wilayah Sumatera dan sebagian di Kalimantan nah, hanya beberapa wilayah saja di Kalimantan yang bisa log satelit Laosat ini. Selain dari itu, satelit Laosat ini untuk saat ini ada 20 channel ya, 20 channel premium yang bisa kita nikmati secara gratis. <tuh> Channel PTP3 HD ini adalah satu stasiun televisi yang menyiarkan Piala Eropa 2021 ini. Cartoon Network. Channel Cartoon Network ini pun bisa sahabat saksikan di satelit Laos ini secara gratis dan bisa sahabat lihat bersama-sama dengan anggota-anggota keluarga sahabat tersayang di rumah. Lalu ada Fog Movie Ini adalah salah satu channel premium Yang ada di Satelit Laosat Yang saat ini sedang terbuka Jadi sahabat bisa Lihat atau bisa saksikan Film-film terbaik Dari bintang-bintang Hollywood Di Fog Movie Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton channel Almera Parabola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh